mulai cuak, ah, oke okay, naik lagi, uh, oke okay. sekitar, lollipop satu lagi nice, akhirnya kita dapat ya oke okay, kita lihat ya, mudah-mudahan bagus nice banget coy putaran pertama, langsung kali 12 4 dan 4, pecahannya pun tiga kali, 4 kali jelly birunya dapat, semangka juga dapat, nice banget <tuh> pisang oh iya, anggurnya ada 5 perkalian coy kalau dijumlahin di disini 28, nice banget langsung ya spin pertama di free spin langsung sensasional coy gacor habis nih bos ya bonon jantar ini ya nice banget hai hai hai halo guys kita jumpa lagi di sini guys, ya di channel kesayang kita guys ya langsung aja kita gaskan di sini b 3200 200 perak ya kita gaskan spin pertama spin kedua kita pakai manual-manual ya kita jumpa lagi ya di channel kesayang kita nih guys ya Oke, okay, pakai pola pertama tiga kali manual dua 200 perak, langsung aja kugaskan di sini turbo 50, SS kita matiin. Bet 3000 ya, double bet aktif ya. Oke, okay, pola kedua 50 putaran turbo spin bet 3000 ya, guys ya. Di sini kita main di Sweet Bonanza ya, guys ya. Nah, di sini sembari nunggu uh, Skater atau lollipop-nya dapat 4 biji, boleh dong dibantu-bantu share-share sama like dulu ya, guys ya yang belum subscribe di subscribe dulu nyalakan juga notifikasi loncengnya supaya nggak ketinggalan update-update update terbaru dari channel kita ini ya guys ya ya seperti biasa disini kita mencari profit dengan modal cepet ya guys ya mudah-mudahan bisa dapet di sini ya please film pertama atau please kedua atau scatter ketiga ya kalau bisa scatter terus ya guys ya Ya udah ini 50 putaran ke eh, pertama ya guys ya dari 3 kali manual langsung kita gaskan B3 eh B3000 50 Turbo Spin ya SS kita matiin nih ya, guys ya pola kedua guys ya kita pakai pola 350 di sini selalu kita aman ya sih di disitu naik turun naik turun di angka 80 90 turun lagi oke lollipop 2 lollipop 3 terus kurang satu terus soalnya popnya guys oke buah-buahan nih ya, guys ya sayang banget nih kalau buah-buahan pecahannya di luar bagus-bagus guys ya cuman sayangnya nggak ada perkalian aja di luar guys ya kalau ada buh enak banget cok gede pasti kita dapat cuan di luar ya ketimbang di dalam ya cuman kita ngandalin frisbee di dalam kalau sekali dapat yang gede perkaliannya gede banget guys ya oke okay. <tuh> 1900 sini saldo kita mulai turun ya saldo kita mulai turun modal kita mulai cuak ah, oke okay, naik lagi uh, oke okay. sekitar lollipop satu lagi Nice, akhirnya kita dapat ya. Kita dikasih lollipop di sini 4 biji alas kegiatan aktif. Oke, kita lihat ya. Mudah-mudahan bagus. Nice banget, coy. Di pertama langsung kali 12, 4 dan 4. Pecahannya pun tiga kali, empat kali jelly birunya dapat, semangka juga dapat. Nice banget. <tuh> Pisang. Oh iya, anggurnya ada 5 perkalian, coy. Kalau dijumlahin di sini 28. Nice banget langsung ya. Spin pertama di free spin Langsung sensasional coy Gacor habis nih bosku ya Bonanza bentar ya Nice banget Saya langsung Udah tenang di sini posisi kita guys ya Free spinnya langsung mantap di awal-awal coy Ini baru free spin namanya guys ya Seperti biasa lah guys ya Kalau free spin di bonanza Kalau 1, 2, 3 Tuh spinnya gak dapet Hancur kita guys Dan di sini nambah lagi Kali 12 24 Pecahannya juga lumayan gede coy 20.000 20000 hmm, dapat lagi sensasional kedua ya hampir 500000 Mantap coy wuduh polanya pas nih ya Facebooknya pun meledak banget nih guys ya masih connect oke okay. cakep kali 8 berkali ini gede-gede semua nih guys ya lumayan nih udah 16.500 doang apa apa, sisa 6 putaran lagi <tuh> mudah-mudahan di sini kita dapetin lagi pecat di luar yang mati eh itu hmm, dia ya hmm -hmm. Jeli ungu pecah kali 20. Nice banget. 25 ya. Sorry, ada satu lagi. Dapat lagi sensasional ketiga ya. 200 ribu Nah, tambah lagi cuan kita di sini. Terbaik pokoknya di sini ya. 1,5 coy. Udah di depan mata ya. Kita udah dapat cu cuan 1,5 di sini. Last pin terakhir. Oke, okay, no problem enggak connect enggak masalah guys ya. Oke. Okay. Cakep di sini guys ya. Sisa uh, dari auto spin 50 terui. 50 turbo tadi tinggal beberapa putaran ya guys ya, tinggal 4 putaran. Ya udah kita terusin aja. 1,6 saldo kita modal cepet tadi guys ya. Gacor coy Kita dapat free spin yang isi bobohannya matang semua ya. Oke lantaran di sini karena sudah cuan. Di sini aku turunkan betnya jadi bet 1000 Double bet aktif ya. Di sini aku langsung tambahin lagi 50 putaran berikutnya di quick spin. Dari turbo kita pindah quick. Jadi pola yang di awal itu 3 kali manual. 50 turbo dan 50 quick ya guys ya Turunkan bed karena udah dapat cuan Kita gaskan di sini Cari cuan lagi di bet seribu ya mudah-mudahan dapat Sekalian kita main save Ups, Skater 3, satu lagi ya guys ya <coughs> Mantap banget nih coy Hmm, kalau pas satu lagi Alah, nggak mau pecah lagi Lumayan guys Kita dapat boboan yang mateng ya crispy nya mantep isinya cuy Skaternya banyak sonalnya. Itu baru namanya scatter guys ya Oke okay. Sisa 27 putaran Saldo 1,6 Masih aman banget Kalau udah cuan begini Ngapain dipaksain banget guys Speed gede gak usah cuy Jangan keturutan nafsu ya Kalau udah dapat profit Udah 10 kali lipat Atau uh, 11 kali lipat Itu mah udah mantep banget cuan ya guys ya Mendingan main save aja Karena kita tujuan kita bermain Itu ya mendapatkan kemenangan Kalau udah dapat kemenangan Gak usah nafsu untuk nambahin kemenangan lagi guys yang ada nanti rungkat. Mana mana tahu hokinya cuma dapat segitu guys ya. <tuh> Jadi kita main aman aja di sini, kita save kemenangan kita di sini ya guys ya. Oke, okay, lanjut lagi. Sisa beberapa putaran ya dari 50 putaran ya, sisa 10 nih guys ya. Bettingan 1000. tapi udah tiga pola ya, 3 kaliman, 3 50 50 ya guys ya. Kita dapat cuan nih 1,6 cantik banget. Oke, terlepas dari itu semua seperti biasa. Di sini cuma sekedar hiburan semata ya, guys ya. Tidak untuk ditiru, tidak untuk dicontoh, tidak untuk anak di bawah umur juga, guys ya. Dan kalaupun ingin bermain, main sekedarnya aja, guys dan menggunakan dana kenakalan ya, guys ya. Di luar dana kebutuhan pokok. Nah, pasti paham, guys ya. Oke, lanjut lagi. Dan seperti biasa juga di sini ya. Jangan lupa dibantu-bantu share-share, komen, like, dan subscribe ya guys ya. Nyalakan juga notifikasi loncengnya. Oke, 50 putaran kelar di sini tambahin lagi 20 putaran terakhir nih guys ya. Kita pakai quick. Jadi polanya itu untuk hari ini kita bermainnya itu pakai pola 3, 50, 50 dan 20 putaran nih guys ya. Oke, kelar dari 20 putaran ini kita cabut atau kita wedein langsung kemenangan kita nih guys ya. Thank you banget pokoknya untuk kalian di sini yang udah maintainin dari awal ya Yang tanpa skip-skip thank you banget semoga Kalian bisa dapatin profit juga dengan menggunakan pola trik dari saya ini Atau pola trik dari kalian sendiri juga ya Yang penting intinya mainnya sabar guys Lihat putarannya Kalau belum yakin jangan di -buy. Kalau bisa usahain dapatin free spin gratisan aja ya Cari free spin gratisan cuy Lebih enak Nggak ada beban cuy Kalau kita buy harus balik modal dulu cuy kalau dapat di sana mau terserah berapa pun dapat ya aman ya guys ya. Oke okay lah. Kita akhirin dulu sampai Kita bakal jumpa lagi di sini. Kita bagikan juga game next konten. Salam jaga sonal dan bye-bye. Thank you guys ya.